Baiklah para sahabat Leslor, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Kembali para sahabat ya, kita makin gak sabar menantikan acara The Academy 5 yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar. Karena Bunda Lesti Kejora dipastikan akan menjadi juri di acara tersebut dan akan memberikan tampilan spesial nih untuk warga Konoha, pastinya kita semua makin dibuat gak sabar untuk selalu menyaksikan penampilan Bunda Lesti di atas panggung Indosiar. Kita simak juga bersama di kalimat info yang dituliskan oleh akun Indosiar.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 Kemudian, persahabat, kita juga mendapatkan info bahagia kali ini langsung dari akun Instagram Leslar Entertainment. Satu jam yang lalu, ini mengunggah postingan foto cute dan foto romantis dari idola kita, Lesti dan Bilar, saat momen di Paris. Leslar in Paris, persahabat ya. Yang bikin salvak ada kalimat caption yang dituliskan. Wah, kayaknya seru nih, dijadiin serial. Siapa yang nungguin vlog Lesnar di Paris? Tuh, bersahabat ya, kalimat captionnya nih, mancing-mancing warga Konoha. Kayaknya seru banget ya dibikin serial. Wow, ini sih kejutan banget ya, semoga saja ada serialnya. Dan kita nggak sabar banget nungguin vlog di Paris idola kesayangan kita. Dan ada tanggapan langsung dari Kak Lensa Doni, editor dari Lensa Entertainment. Kak Lensa Doni mengatakan, "Mimin ini membuat akun Instagramku diserang," katanya tuh, "Wow, baru tahu nih, bersahabat ya." kekompakan dari Les Love Force yang selalu saja menginginkan vitamin lewat channel YouTube Lesler Entertainment dan YouTube Yariski Bilar harap sabar untuk kalian sadoni cepatlah diedit persahabat ya karena warga Konoha tentu sudah nggak sabar banget menantikan vlog dari idola kita di Paris dan selanjutnya persahabat kita simak juga ada kabar dari akun Rimco.id mengabarkan idola kesenangan kita dan tentunya para istri-istri sultan, Masya Allah banget ya diantaranya ada Nagita Slavina ada Natalie Holzer juga ada Mama Paula dan ada juga persahabat Saskia ya, Sungker Masya Allah banget ya yang bikin salvo adalah judul yang tentunya dituliskan potosuit bareng Nagita CS Ekspresi Baby Leslar bikin gemes. Wow, ekspresi Baby Leslar bikin gemes tuh masya Allah banget ya. idola kesengan kita luar biasa banget. Masya Allah, ini sih memang menggemaskan sekali. Ekspresinya selalu bikin Salfok semua orang, dan kita simak juga persahabatan di kalimat caption yang dituliskan. Nagita Slavina mengajak rekan-rekannya melakukan pemotretan di rumahnya. Sejumlah selebritas hadir, mulai Zaskia Sungkar, Paula Verhoeven, Natalia Holzer, hingga Lesti Kejora. Kelimanya juga melakukan pemotretan dengan anak-anak mereka yang beda usianya tidak terlalu jauh. Menariknya, pada salah satu foto unggahan istri Raffi Ahmad itu Terlihat ekspresi putra Lesti Kejora dan Rizky Bilar Pasalnya, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar atau BBL tertawa menggemaskan. Wow, Asya Allah banget bersama dia Selalu menjadi sorotan Abang Fatih Luar biasa, semoga menjadi kebanggaan kedua orang tua dan selalu menjadi anak yang soleh, amin, ya robbal alamin Hingga banyak sekali juga di persahabat tanggapan dan respon yang diberikan Dari akun Fidanala mengatakan, Masya Allah Abang El gemes banget sih kamu nak tuh Banyak orang juga yang bilang Abang Fatih sangat menggemaskan. Ada juga persahabat komentar lain Dari akun Instagram 24 Juli Destini Mengatakan Masya Allah gemes Itu anak bayi satu ini Lihat deh foto profil aku lebih gemes Katanya tuh ya Ada juga persahabat yang komentar berikutnya Dari akun Instagram Kustiani Seri satu Mengatakan di kolom komentar Masya Allah senyumnya Abang El Bikin candu Wah, <laughs> Masya banget ya Semoga dukungan dan doa selalu diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita. kemudian persahabat ya kita mampir ke fashionnya Abang Fatih ini sudah lama nggak lihat outfitnya Abang L perhatikan sweater yang dipakai oleh BBL saat tentunya ngedot Persahabat ya didotin oleh Technovi ini merek Kenzo di bangsa Rp 3.665.000. 647 rupiah Wow, luar biasa banget ya harganya Doakan semoga berkah selalu barokah untuk rezekinya Kita semua bersahabat yang mudah-mudahan selalu Berikan kesehatan dan kebahagiaan selalu Kita masih menunggu hidupan terbaru Dan kabar baik selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay itu Dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate Dan terhangat berikutnya